Tuturlah cinta mengucap satu nama terindah goresan sabdamu dalam kitabku Cinta yang bertasbih mengutus hati ini Kusandarkan hidup dan matiku padamu Isikan doaku dalam butiran tasbih. Ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun. Cinta mengusik rasa, tapi saku paksa wala. Cinta bertasbih nadiku berdenyut merdu kembang kempis dadaku merangkai butir cinta garis tangan tergambar tak bisa aku menentang sujud syukur padamu atas segala cinta Ikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa. Tapi, bisa paksa walau hatiku menjerit.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 Tiga cinta bertasbih.